Setelah beberapa minggu ya Setelah beberapa minggu atau beberapa hari Kita nggak membuat konten komedi C Dan akhirnya saya memutuskan untuk uh, Mereaksi uh, Video yang Sempat kita ketinggalan beberapa hari cuy ya Video dari Ciamis asli Yang mana judulnya itu adalah Zaman dulu versus zaman sekarang cuy ya Ini saya, jujur aja sih Saya belum nonton cuy ya Saya belum pernah tengok gitu ya Karena saya kemarin posisi saya itu Memang lagi sibuk untuk renovasi uh, studio cuy ya dan kebetulan uh, beberapa hari ini juga Indonesia dan Malaysia itu terkena musibah yang cukup uh, membuat kita itu khawatir jadi uh, untuk konten komedi itu saya istirahatkan dulu cuy ya saya memutuskan untuk mereaksi ini itu dikarenakan benar-benar uh, mungkin teman kita yang ada di Malaysia ini butuh banget hiburan karena setelah melihat berita ya saya lihat di berita dan informasi dari teman-teman kita di WhatsApp juga dari Malaysia uh, mengatakan bahwa Malaysia per tanggal 13 uh, diadakan lagi PKP cuy tapi itu di enam wilayah ya, 6 wilayah, 6 wilayah lagi itu PKPB, dan pokoknya eh, terbagi-bagi lah cuy ya. Kalau nggak salah cuy ya, kalau salah bisa komentar di bawah, dan ya yep, tanpa berbuang masa ya, jom kita tengok videonya. Videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Pung. Okey. Satu so, apa tu? Anak Oh, banyak zaitun. Otobi ciri Finland tu. tu, tu <laughs> ni, mari, oh, mari macam ni, anak oh, saya yang kita, anak kakak kita ni, ha gitulah. Panjang-panjang. Apa ini? Nak kesi tu. Tujuan Siri eh. Ha, ha. Tak pagi. Ah, ha. Lawa ibu. Ya ni susah tu. Main ni. Ah, lagi. Dah menala lagi ni. Bukan main ni. Ah, bagna bagi isi. Buat-buat holah, molah, molah, molah. <laughs> tak <laughs> isi juga apa. Aleh, lawa ibu isi. Ha. Oh. Ber berisik. Merisik so? ah. ah. Oke. Okay. Kesannya di sini meminang ya. Salam Salam ya. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah tunggu Jay. ini orang tua ini tuh benar-benar kayak pelakon yang senior ya, kalau saya lihat sih ya, apa benar ini yang dikatakan Syamizazli bahwa dia ini pernah berlakon sama uh, Piramli ya dari dari apa ya? dari dialognya aja spontan banget ya. Bakau kok bang. Spontan. Oh, agak dekat di sebulan ya. Di sini. Ah. gigi-gigi. Tak gigi. Amuk tak gigi. Ya. Allah. Kok kuat. berapa? 11. Ha, patah. Zaitun pun nak patah. Betul. Ya. Ya, Setuju. oke zaman sekarang je ya. Ini perbandingannya. <laughs> Duduk mana dah? Okey. Ayah? Hmm, orang nak tobit dengan orang yang mentah aje lah. Lepas pada market, aku klik lalu. Klik lalu? Hmm. hmm. Mudahnya jangan sikit adalah ni anak dah ayah. Oh, betul. <laughs> Terut datang. Gitu lah. Apa-apa? Arsa, ah ni lah. Apa-apa tak? ni lah. Cepat ke kuk sana. Dulu lain, lain. Apa-apa? Dulu lagu mana? benar banget benar banget sih dulu dulu ya udah Alhamdulillah Alhamdulillah jangan Kena rotan. Oh, dipukuli ini sih Wah. kenarotan siapa? Kena Dok, lagi. kan. udah. Sus, so, oh, oh. cepatlah. Oh. Oh. Nafsuni kalau mula aku nanya, masaangan, oh. anak aku nak hit hmm, so, <laughs> eh. Aku baru beli bagus, tambah so, oh. oh. oh. situ. Oh, lucu, lucu. Ingat, ingat, ingat. Oh, ingat, tak. Ada, ingat, eh? ingat. Oh, ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat,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 Aku mana hang aku. Oke Apa banget turun Oh yang sekarang. Gini yang sekarang ya. tak apa boleh Oke. Biar apa Oke, benar banget ya. Aku pergi. biar kali aja ni. Si. Nah dia nak buat tu. Kami dapat laporan. Ha laporan di bola bol. bunyi pocik dengan nak pocik. saya tiba tadi pasal saya saya kan. Okey polis ya. Jadi polis dia. Mati dia tak ajar dia. Jadi report polis polis gila betul. Ha. Silah ikut kami ke balai. Ha jum saya tak takut. Iko dilaporin ceritanya eh. dilaporin. Bapanya dilaporin. Tiga ya dilaporin bapaknya dilaporin tinggal layani istri ya eh. zaman dulu asik sekali asik. <curai> Oh winning. Oh. <laughs> <laughs> oh, nah menu la pamu ay. Teh orde ngasakut awak ni. Wah, nak aku ni mau Eh. Oh winning betul itu berharap lebih gitu ya daripada ini. Pening kepala gua. Eh doi zaman sekarang ya tapi tapi lagi tak ada gini Padu pai meh Oke <Okay>. Astag <laughs> Yey yeah, yeah, yeah. oh, Malas sangat nak dah lipun eh ayo mu bukan nak main telefon saja ni aku nak beli lah bagi online lain ni, order ni Beli produk rambut ni untuk kecantikan Ha ni, jumpa Denama dia, shampoo dia Fat Flee, tau Terusnya, kita bergambut ubat Terusnya, kita bergambut rusak ha, ni, family. Family. oh ini Apa? Sponsor ini, jeng <laughs> Jeng <laughs> <laughs> Udah selesai ya Oke okay. Oke okay, cuy eh, Kepala saya pening banget cuy Ini karena mungkin Saya sudah cukup lama yang nggak tertawa cuy Pening banget <laughs> Oke okay, di di video kali ini tuh Benar banget ya Mungkin Jawa eh, Sashli pernah merasakan hal yang sama nih, Yang video ini cuy atau memang realita yang ada di sana, cuy, ya, karena jujur aja, ya, uh, dari video ini saya merasakan banget yang namanya kena rotan, cuy, ya, waktu masa masa kecil saya itu, saya selalu dipukul, gitu, ya. Dan beda dengan zaman sekarang cuy Anak-anak zaman sekarang ya sesuai banget ya Realita banget yang ada di video kali ini cuy Dan komedinya juga dapat banget ya Padahal uh, kalau ada Yatin dalam sini tuh lebih Apa ya, lebih kelakar lagi bisa jadi Bisa jadi kelakar lagi gitu cuy Oke okay, dan terima kasih lagi buat kurang semua yang mengingatkan saya ini cuy saya nggak bisa tampilkan satu persatu eh, yang merequest ini karena banyak banget ya saya nggak ingat lagi siapa siapa aja yang request cuy ya sekali lagi terima kasih banyak buat kurang semua yang selalu stay di channel NDTK dan buat kurang yang baru bergabung silahkan aja subscribe channel ini kalau memang suka gitu ya kalau video ini bisa menghibur kurang bisa di like, di share ke sosial media yang kalian punya kalau nggak suka dislike aja atau skip video ini cuy.